Dengan istighfar, memohon ampun pada yang gofar, memohon padanya kuat dan sabar terhadap musibah yang kian menyebar. oleh zehyili jam Durjana ketika hilaf lenakan dosa, lukis pata Morgana dunia hilang tanpa jejak cahaya. Lumuran noda maksiat dunia memperkosa jasad seakan bernyawa selamanya. Lelah kaki melangkah asa tanpa arah kehilangan rindunya. Kehinaan teramat kotor penuh nista. Darai air mata, pilukan sukma dalam rasa takut akan murkamu. manusia tiada lupakan dasyatnya gelora omah lautan Ya Allah padamu jual kami bertaubat tetapi kita harus mengingat di dalam Al-Quran sudah tersurat kembali beri karena maksiat mari kembali sebelum terlambat Ya Allah jangan jadikan kami pengkhianat Di bumi ciptaan Allah Laut merah pun bisa dibelah Gunung yang tinggi bisa dipilah Sebagai hukuman karena salah Wahai Allah yang Maha maharahman Mengapa musibah berketerusan Apa karena maksiat Tuman Ataukah kami tiada beriman